dengan Bismillahirrahmanirrahim, mohon doa restunya. Semoga dapat sebagai amal ibadah. Pada sesi kali ini, saya akan menyampaikan cara praktis memindahkan file PPT ke drive kita. Dengan di Google Drive, kita akan tersimpan rapi. Untuk itu, kita ikuti langkah-langkah dalam memindahkan file. Cara memindahkan data atau file dari komputer atau laptop ke Google Drive: yang pertama, kita klik ikon kotak-kotak kecil di pojok kanan atas di samping ikon lonceng; yang kedua, Ikon tersebut akan terbuka dan pilih ikon Drift untuk membuka jendela browser pada layanan Google Drift. Yang ketiga, setelah berada pada halaman Google Drift, Anda akan berada pada halaman akun Google Drift Anda. Silahkan klik Drift saya dan simpan dalam Google Drive kemudian akhiri dengan menekan Open progress upload akan berjalan dan tunggu hingga hasilnya selesai ikon Drive kita kita klik sambil tanda tambah ini plus di sebelah kiri ini kita klik kemudian ada upload file karena kita ingin mengupload file maka tanda upload file ini kita klik uh, masuk ke drive saya nantinya kemudian kita cari file yang ingin kita uh, unggah File yang ini kita unggah, kita cari. Nah, ini kebetulan kita kumpulkan di sini, kumpulan PPT. Yang ini kita unggah. Uh, saya ingin mengunggah file PPT jarak kecepatan waktu. Jarak kecepatan waktu, kemudian ini kita klik. Kalau sudah kita klik, kita open. Ya, berarti file kita yang semula tidak data komputer sudah terupload ini masih proses memulai upload sudah ada tulisan satu file upload selesai Ber pada sesi kali ini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 anda akan berada pada halaman akun Google Drive Anda. Silahkan klik Drift saya dan pilih Unggah File. Yang terakhir, pilih file yang akan disimpan dalam Google Drive. Kemudian akhiri dengan menekan Open. Progress upload akan berjalan dan tunggu hingga hasilnya selesai. Apa itu Google Drive itu fungsinya? Fungsi Google Drive adalah untuk menyimpan data dengan aman. Yang kedua, untuk berbagi data. Yang ketiga, untuk mengedit data. Empat, untuk melakukan backup data. Yang terakhir data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun kita mengingat biasanya menyimpan data pada flash disk HP maupun laptop kita ketahui bahwa perangkat elektronik itu suatu saat bisa rusak maka apabila rusak data kita akan hilang maka untuk itu kita menyimpannya bisa di Google Drive, bisa memback up semua data yang kita simpan dan kita tidak perlu membawa plastis dan lain sebagainya. Kalau sudah, data sudah tersimpan di Google Drive, kita tinggal membuka drive kita. Data sudah ada, untuk itu malah ayo kita ikuti langkah-langkahnya. Mari kita ikuti tutorial pada kali ini. Yang pertama, kita buka laptop kita kemudian kita cari uh, ikon Google Chrome yang ingin kita gunakan untuk menyimpan drive kita ini sudah terbuka kemudian kita cari nah ini kita perlebar dulu biar tampilannya bisa lebar Iya sudah lebar seperti langkah pertama tadi kita pastikan bahwa drift kita ini sudah masuk ke akun kita ini akun kita bambang sirupno kalau sudah kemudian kita cari kotak-kotak kecil ini nanti untuk mencari drift ini cari lambang driftnya ini ini apabila kita belum menampilkan di sini ini kebetulan sudah ada di sini namun kita akan mengajari yang bersama-sama tadi seperti langkah awal kita cari kotak-kotak kecil di sebelah pojok kanan atas kemudian kita cari ikon drift kita kita klik sambil menunggu eh, drift kita terbuka ini masih berjalan untuk membuka drift kita langkah berikutnya adalah kita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 Ya, berarti file kita yang semula di data komputer sudah terupload ini masih proses memulai upload sudah ada tulisan satu file upload selesai berarti file jarak kecepatan waktu PPT kita sudah uh, terupload di drive kita ini Kemudian kita cari di manakah letaknya nanti kita cari karena ini baru maka kita cari di terbaru ini kita klik nah, di sini sudah muncul file jarak kecepatan waktu untuk itu bisa kita buka kita klik. ya ini PPT nya sudah muncul demikian dengan munculnya ini berarti PPT kita sudah tersimpan di drift kita dengan harapannya kalau tersimpan di drive ini apabila kita lupa membawa flash file ini sewaktu-waktu kita butuhkan kita bisa membuka di mana saja dan kapan saja bisa lewat drive HP Android kita bisa lewat drive di laptop maupun di komputer yang penting akun drive-nya adalah sama demikian Terima kasih atas perhatiannya Semoga apa yang telah saya sampaikan Tadi dapat bermanfaat Dan kami doakan semoga Selamat semuanya Diberi kesehatan sehingga dapat Beribadah dan belajar dengan baik uh, Channel Bambang Srimna mengucapkan terima kasih Semoga dengan kesederhanaan ini Semua dapat bermanfaat Jangan lupa sebelum meninggalkan channel kita subscribe dan like Serta sharenya apabila belum Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.